Serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar newsletter tentunya. Baiklah, bersama kalian dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini. Ada kabar terbaru pertama bersama ya dia dari Kakak Bilal. Yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto bajai persahabatan, ya, duh. <gifat> Perhatikan di postingan ini, ada kalimat yang dituliskan oleh Kakak Bilar sayang maaf ya, maksud aku ajak kamu jalan-jalan naik bajaj Biar kita bisa nostalgia waktu dulu Tapi aku nggak tahu kalau kamu lagi bad mood Terus aku malah jadi bete sama aku Bet, ya Guys, gimana ya dedek malah bete nih Gara-gara aku ajak naik bajaj Katanya tuh, bantuin dong Guys, gimana biar dedek maafin aku Wow, masalah banget ya Kita lihat aja ke slide kedua ini ada foto cute manja banget ya Kasih service untuk Leslie kejoran nih Dari seorang Rizky Bilar Masya Allah Dan kita lihat di kolom komentar Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Ya ini dari akun sahabat Leslar Taiwan Ajak naik motor makan gado-gado Ntar dia girang katanya tuh Oh cute banget ya Ada juga komentar lain diberikan Dari akun Arianti 1525 pertama bang bujuk ajak makan sotong bang katanya tuh masya banget ya banyak ketika support doa dan selalu dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar dan kabar terbaru selanjutnya ada sebuah unggahan dari ig-nya dari Leslie yang beri kembali unggah hal video dari karisky make upnya wow dari di lagi siap-siap persahabat yang sudah didandani pakai baju warna pink Masya Allah Siap tampil malam hari ini Untuk mengguncang panggung indosiar Cantik Aura Semakin aura auran Masya Allah Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan Dan selalu mendapatkan penampilan yang terbaik masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan follow channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. ini no informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.